Ekspresi Lindung perlahan menjadi suram. Apapun yang terkait dengan sekte ini akan menyebabkan hatinya yang tenang merasakan sejumlah besar niat membunuh yang berputar-putar. Moluo perlahan mengangguk, dia juga sedikit banyak menyadari permusuhan antara Lindung dan Yuan get Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan penampilan Lindung ini. Memang ada beberapa masalah dengan gerbang Yuan ini. Tiga orang dari gerbang Yuan kembali di Skylight lightning Si Rejen memiliki... Benih iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka Lin ragu-ragu sejenak sebelum berbicara Benih iblis ya, sepertinya perasaan yang kumiliki saat itu tidak salah Mata Moluo sedikit menyipit dan tidak terlalu terkejut Saat itu, Trio Huo Yuan telah berperilaku cukup baik di depannya Dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan fluktuasi dalam tubuh mereka Karena semua perhatiannya tertuju pada simbol leluhur Thunderbolt Moluo tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan masalah lain Ketika dia memikirkannya nanti Dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang salah Sekte ini memang sedikit aneh Moluo berbicara dengan suara rendah Informasi yang dimilikinya secara alami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lindong Meskipun Gerbang Yuan terletak di wilayah Suan Timur yang jauh Moluo masih tahu tentang mereka sampai batas tertentu Sayangnya Gerbang Yuan tidak terletak di caotik dimensi. Tangan flame di Fine Hall aku akan mengalami kesulitan besar meluas ke wilayah Suan Timur. Beberapa sekte super di sana tidak bisa dianggap enteng. Petik 2, Lin Dong mengangguk. Wilayah Suan Timur mungkin tidak seluas lautan iblis caotik. Tetapi delapan sekte super telah dengan kuat memantapkan diri di sana. Mereka sangat tidak menyukai orang asing dan tidak mudah bagi siapapun untuk ikut campur dalam masalah di sana. Namun, jika Gerbang Yuan ini benar-benar terkait dengan Yimo, kemungkinan kita pasti akan berhubungan dengan mereka di masa depan. Ekspresi serius muncul di mata Moluo. Dia memiliki kebencian yang mengerikan terhadap Yimo. Jika Gerbang Yuan benar-benar bersekongkol dengan mereka, dia semua akan berarti mencabut mereka. Ada apa dengan Huachen? Lindong bertanya. Aku hanya memiliki sedikit informasi tentang orang ini. Namun, jika Yuan Get benar-benar mengirim seseorang untuk memperjuangkan simbol ancestral thunderball, kemungkinan dia akan sangat kuat. Kalian berdua harus berhati-hati padanya selama kompetisi. Mo Luo memandang Lindong dan Tang Xinlian saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Dimengerti, Duo Lindong mengangguk. Segera setelah itu, Lindong merasakan sakit kepala. Terlepas dari apakah itu orang tanpa wajah atau Huachen dari Yuan Get. Keduanya jelas individu yang luar biasa. Penampilan salah satu dari mereka adalah masalah dan saat ini keduanya telah muncul bersama. Selain itu, selain dua ini, lima besar yang tersisa dalam daftar pemula juga bukan softy. Sepertinya akan ada banyak hal yang bisa dilihat selama kompetisi ini. Kompetisi akan dimulai dalam lima hari. Lindong, kamu harus tetap berada di kota api-api selama periode waktu ini. Jika kamu memiliki masalah, cari Xin Lian. Dia mengelola unit penegakan kota. Kamu juga harus menghindari menyebabkan terlalu banyak masalah. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan untuk jatuh ke tangannya. Mo Luo tertawa, Lin Dong sedikit terkejut. Dia segera melirik Tang Xin Lian dengan ekspresi yang agak malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini begitu gagah dan bahkan mengelola pasukan seperti pasukan seperti unit penegak hukum dari Flame Divine Hall. Namun, Moluo telah mengucapkan kata-kata ini sedikit terlambat. Dia sudah ditangkap sebelumnya. Mata cantik Tang Sin Lian melirik Lindung saat dia berbicara dengan suara samar. Aku tidak akan menyalahgunakan hukum karena alasan pribadi aku. Terlepas dari siapa itu, siapapun di dalam area yang dikelola oleh Flem Divine Hall harus mengikuti aturan. Petik 2, Lindong tersedak sedikit di hadapan wanita yang tiba-tiba memihak ini. Yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya Senyum mempesona tiba-tiba terungkap di wajah cantik Tang Sin Lian ketika dia melihat penampilan lindung yang pahit ini Tangan rampingnya dengan lembut menepuk bahu lindung saat dia tersenyum berkata Jika kamu patuh mengikuti di sisiku Aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan berani menyinggungmu di kota api-api ini Tang Xinlian mengayunkan rambut merahnya yang berapi-api setelah kata-katanya terdengar saat dia berbalik dengan cara yang bebas dan mudah. Punggungnya yang menarik itu tampak sangat mendominasi. Lin Dong sedikit kaget ketika dia melihat Tang Xinlian berbalik dan pergi. Dalam hatinya, dia merasa bahwa wanita ini sangat berani. Haha, Luo tanpa sadar tertawa keras ketika melihat ini dan menggoda. Bagaimana menurutmu? Murid aku yang pertama ini cukup hebat bukan? Karena kamu berdua memiliki usia yang sama. Mengapa kamu tidak bertemu bersama? Meskipun kamu memiliki prospek tanpa batas, Xin Lian juga bukan wanita biasa. Dia sangat cocok dengan kamu. Petik 2, Lin Dong segera mengundurkan diri setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Moluo dan melarikan diri dengan sedih. Tawa Moluo bahkan lebih keras saat dia melihat Lindung melarikan diri secepat kelinci. Lama kemudian, sebelum tawanya berhenti, dia melihat ke arah Lindung berlari dan berkata, Tetua pertama, bagaimana menurutmu? Ruang di dalam aula besar perlahan menjadi terdistorsi setelah suara Moluo terdengar ketika seorang lelaki tua berjubah merah muncul entah dari mana. Dia melihat keluar aula dan berkata, Susiu sangat kuat. Sementara Hua Chen belum menunjukkan dirinya bahkan sampai sekarang, maka kita tidak tahu kekuatannya. Jika Yuan Get benar-benar bersekongkol dengan Yimo, aku khawatir Hua Chen ini akan sangat kuat. Kemungkinan kekuatan Xin Lian tidak cukup untuk menghentikan kedua orang ini. petik dua Adapun Lin Dong. Meskipun ia bisa menerima tiga serangan dari kepala, sebenarnya hanya bisa dianggap satu serangan. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya selama serangan itu, dan menggunakan trik murah untuk dua serangan lainnya. Namun, trik seperti itu pasti tidak akan muncul selama kompetisi. Petik: "Moluo sedikit mengangguk, Lindung mengandalkan kekuatan dunia guntur untuk menerima serangan kedua sementara serangan ketiga diterima oleh Ancient Divine Flame Tablet yang konyol itu." Sebuah objek yang secara kebetulan kebal terhadap kekuatan simbol ancestral berkobar. Oleh karena itu, Serangan ketiga terkuatnya tidak menyebabkan kerusakan pada Lindong. Namun, kedua metode ini tidak akan banyak berguna selama kompetisi. Karena itu, akan sangat sulit untuk mengandalkan keduanya untuk menghentikan Susiu dan Huachen. Mo Luo dengan lembut menekankan jarinya di sandaran kursinya dan bertanya, "Lalu apa yang tetua pertama sarankan? Kami dapat mengambil tindakan pencegahan tambahan." Little Myriad King Zhou Ze cukup kuat. Jika kami bisa mendapatkan bantuannya, itu akan menjadi asuransi tambahan bagi kami. Kata lelaki berjubah merah itu. Orang kecil itu dari Tousan Manifestation Mountain ya. Moluo berpikir sejenak dan tertawa. Bocah kecil itu memang memiliki kekuatan. Namun, aku hanya bisa membuat Xinlian berbicara dengannya tentang masalah ini. Orang itu selalu membuatnya naksir. Tetap saja. Dia akan menggerutu kalau aku membuatnya melakukan ini. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Moluo melambaikan tangannya dan memutuskan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Mata merahnya yang merah menyala melonjak dengan cahaya dingin. Kali ini, aku akan merawat dengan baik makhluk-makhluk malang itu. Menggunakan kesempatan ini. Ini juga saatnya untuk memungkinkan berbagai pakar dan faksi di dunia ini untuk memperhatikan hal berbahaya yang tersembunyi dalam kegelapan. Lindong menemukan bahwa Tang Sin yang sangat mendominasi sebelumnya, duduk di tangga batu ketika dia berjalan keluar dari aula. Rambut merahnya yang sedikit keriting berombak tersebar ke bawah, menguraikan sosoknya yang memikat. Ada banyak tokoh bersenjata lengkap di sekitar aula. Langkah kaki mereka secara tidak sadar akan melambat ketika mereka berjalan melewati sosok merah berapi yang indah. Itu mungkin untuk melihat kerinduan di mata mereka di bawah baju besi mereka. Datang dan duduklah. Tang Xinlian dengan santai melambaikan tangannya saat suaranya yang indah diteruskan ke telinga Lindong. Yang terakhir ragu-ragu sejenak. Sebelum berjalan dan duduk di sampingnya. Pada saat ini, Lindong memiringkan kepalanya untuk melihat Tang Xinlian. Aura heroik dan gagah berani miliknya sedikit melemah dan kelembutan langka menggantikannya. Sikap seperti itu menyebabkan jantung seseorang berdebar ketika itu muncul pada dirinya. Rencana master ini sangat berbahaya. Yimo itu sangat kuat. Tang Xinlian membelai sehelai rambut saat dia berkata dengan lembut. Lindong sedikit mengangguk. Tang Xinlian jelas sangat berpengetahuan tentang Yimo. Kemungkinan dia telah mengetahui tentang mereka dari Moluo. Dari suara Tang Xinlian. Adalah mungkin bagi Lindung untuk mendeteksi jejak kekhawatiran. Tidak ada yang tahu jika rencana Moluo ini akan menarik musibah yang dapat menghancurkan Aula Flame Divine. Karena Yimo itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan gua petir yang tinggal. Hanya Flame Divine Hall saja yang jelas tidak akan mampu menandingi mereka. Yimo pasti akan bergerak, namun mereka kemungkinan tidak akan keluar dari sarangnya jika mereka melakukannya. Mereka akan sepenuhnya diungkapkan kepada dunia. Pada saat itu, para ahli top di dunia ini kemungkinan akan bekerja sama lagi, kata Lindong. Makhluk-makhluk celaka itu, yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Gumam Tang Sin Lindong sedikit terkejut. Meskipun Yimo adalah musuh bersama semua orang di dunia ini, tampaknya kebencian pada kata-kata Tang Sin Lian lebih dalam dari biasanya. Klan aku pernah menyegel Yimo karena leluhur kami. Dan kami selalu diam-diam menjaga segel. Namun, klan aku dibantai oleh orang misterius ketika aku masih sangat muda. Tidak ada orang lain selain aku yang tersisa. Pada akhirnya, Yimo yang tersegel diselamatkan. Dan tuanku menyelamatkanku dari tumpukan mayat. Tang Sin Lian tersenyum sedikit. Senyumnya meninggalkan satu dengan sakit hati. Maafkan aku, Lin Dong menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang tampaknya heroik dan gagah berani ini akan memiliki kisah sedih di belakangnya. Tang Sin Lian menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli dan berkata, Terlepas dari apa yang terjadi, aku akan melindungi Aula Api Flame. Aku akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan mereka jika Yimo berani menghancurkannya. Petik 2. Lin Dong menatap wajah cantik Tang Sin Lian Tekad untuk melindungi Aula Api Ilahi menyebabkan ekspresi di matanya menjadi sedikit linglung. Ketika dia berada di Dao Sekte saat itu, ada juga seorang wanita muda yang menganggap Sekte itu sebagai sesuatu yang dia akan lindungi dengan hidupnya. Saat itu di Unik Devil City, itu adalah gadis yang sama yang telah memilih untuk menempatkan hal yang dia pernah memutuskan untuk menjaga dengan hidupnya di belakang seseorang bernama Lindong. Bibir Lindong mengerucut. Emosi yang tidak terdeteksi melayang di kedalaman matanya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tersenyum ketika dia menjawab Tang Xinlian. Jangan khawatir. Hal-hal buruk itu cepat atau lambat akan diusir dari dunia ini. Tang Xinlian mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa lembut dan sekali lagi menepuk bahu lindung. Setelah itu, dia berjalan maju dengan anggun saat tawa yang indah terdengar. Jika kamu menemukan masalah di kota api-api ini, kamu hanya perlu mengatakan namaku. Selain itu, mari kita memiliki kerjasama yang bahagia selama kompetisi. Lindong menatap wanita yang telah mendapatkan kembali aura gagah dan mudah saat ia tertawa dan perlahan mengangguk. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab seribu tenang sebelum kompetisi. Selama lima hari berikutnya, jumlah orang di kota api-api yang sudah penuh sesak melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Berbagai ahli telah datang dari seluruh Chaotic dimensi, menyebabkan kota api-api saat ini menjadi tempat paling ramai di seluruh Chaotic dimensi. Kota api-api juga menjadi sedikit kacau setelah masuknya sejumlah besar ahli. Lagi pula, individu-individu kuat dari Chaotic dimensi ini biasanya bangga dan liar. Meskipun mereka waspada terhadap kekuatan aula api ilahi pada awalnya, seiring berjalannya waktu, Berbagai perselisihan mulai terjadi lebih sering seiring dengan meningkatnya jumlah pakar. Ini mengakibatkan kota menjadi agak kacau karena perkelahian acak tertentu. Namun, kekacauan ini tidak berlangsung lama. Tang Sin memerintahkan sekelompok besar unit penegakan hukum dengan aura yang kuat. Setiap kali mereka muncul, mereka melakukannya dengan cara yang disiplin dan teratur seperti tentara. Oleh karena itu, Pemandangan ini menyebabkan banyak orang merasa hati mereka gemetar pada hawa dingin yang membumbung di wajah cantik wanita itu. Peri api, Tang Sin Lian dari Flame Divine Hall, cukup terkenal di seluruh lautan iblis caotik. Tentu saja, peringkat kedua di daftar Ruki juga menghasilkan banyak, yang berpikir bahwa dia hanyalah seorang gadis, untuk dengan hati-hati menahan rasa tidak hormat mereka. Namun, harus dikatakan bahwa Tang Sun Lian memang memiliki beberapa keterampilan. Dalam beberapa hari yang singkat, kekacauan di kota api-api yang agak liar telah ditekan secara paksa oleh unit penegakannya. Nama peri api sekali lagi melonjak dan dia menjadi fokus perhatian di seluruh kota. Selain itu, banyak penonton yang ingin tahu benar-benar mengikuti Tang Sin Lian setiap kali dia memimpin unit penegakan dalam operasi. Adegan ini akhirnya menjadi sangat menarik. Pada saat yang sama, itu juga menjadi topik pembicaraan di antara banyak individu ketika mereka menunggu kompetisi dimulai. Lindong juga cukup bebas selama periode waktu ini. Mungkin itu karena Tang Sin Tetapi kelompok Huang Ling tidak datang dan menemukan masalah dengannya setelah insiden itu. Ada ekspresi yang agak lucu di mata mereka ketika Lindong sesekali bertemu dengan mereka. Namun, mereka tidak memprovokasi Lindong. Jelas. Mereka waspada terhadap Tang Sin Lian. Lindong merasa sedikit terdiam dalam menghadapi situasi ini. Sejak kapan ia akhirnya mencapai titik di mana ia harus bergantung pada seorang wanita. Meskipun Lindong merasa sedikit tidak bahagia, dia tidak melakukan apa-apa saat ini. Insiden di kota api membuat Tang Sin Lian sangat sibuk dan dia tidak ingin menambah bebannya. Lindong bersandar ke jendela gedung menjulang di kota. Matanya perlahan menyapu kota besar ini. Yang sangat hidup. Haha. <laughs> Saudara Lindong benar-benar riang. Tawa yang keras tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong saat dia mengamati kota. Dia menoleh hanya untuk melihat bahwa pria berpakaian biru. Tanpa sadar muncul di belakangnya. Namun. Ada kejutan kuat di matanya. Jelas. Lindong sudah mendeteksi kehadirannya. Aku Zouze. Pria berpakaian biru tersenyum dan berbicara kepada Lindong. Penampilannya tidak bisa dianggap tampan. Namun, fitur-fiturnya membuat orang merasa sangat nyaman ketika ditempatkan bersama. Senyum di sudut mulutnya memungkinkan seseorang untuk merasakan keramahannya. Little Myriad King, Zhou Lindung mengangkat alisnya dan berbicara sambil tersenyum. Aku telah mendengar nama terkenalmu. Lindung sedikit terkejut, Raja Little Myriad. Zoe dapat dianggap sebagai individu yang luar biasa di antara generasi muda laut iblis chaotic. Posisi ketiganya di daftar pemula juga membuktikan bahwa ia memiliki kualifikasi. Oleh karena itu, Lindong diam-diam sedikit terkejut bahwa orang seperti dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengannya. Itu hanya gelar yang tidak penting. Zoe melambaikan tangannya. Dia duduk di depan Lindong, berpikir sejenak dan berkata. Tetua Moluo datang mencari aku kemarin. Dia ingin aku mencoba dan menghentikan Susiu dari menjadi juara. Namun, dia tidak menjelaskan alasannya dan aku juga tidak bertanya. Petik dua. Lindong terkejut. Namun, dia dengan cepat mengangguk. Sepertinya Moluo tidak ingin terlalu banyak orang belajar tentang keberadaan Yimo sekarang. Jika tidak, mereka dapat memperingatkan pihak lain jika berita menyebar. Aku percaya bahwa saudara Lindong harus tahu sesuatu. Zhou Zhe tertawa. Lindong menyeringai. Dia baru saja akan berbicara ketika Zhou Zhe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memintamu untuk memberitahuku alasannya. Namun, Xinlian juga berbicara kepada aku tentang masalah ini. Sehubungan dengan permintaannya, aku tidak dapat menolak. Petik 2. Lindong menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa menguraikan alasan mengapa Zhou Zhe datang mencarinya. Kemungkinan karena Tang Xinlian. Baik Lindung dan Tang Xinlian telah cukup dekat selama beberapa hari terakhir ini dan kemungkinan bahwa ia mendapat sedikit cemburu. Lindung tanpa sadar merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat memikirkan hal ini. Zhou Zhe mungkin terlihat seperti orang yang bebas dan mudah, tetapi sepertinya dia tiba-tiba menyukai Tang Xinlian. Nona Tang dan aku hanyalah teman jawab Lindong dengan senyum tipis. Namun, dia tidak merinci. Zhou Zhe mengungkapkan ekspresi malu di matanya setelah mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk dan hendak berbicara. Ketika dia mendengar suara angin yang berhembus dikirim dari langit. Sosok merah berapi muncul dalam sekejap. Seratus sosok dengan baju besi merah terang di belakangnya berhenti seribu kaki jauhnya. Hei, kenapa kamu datang mencari Lindong? Kamu tidak menemukan masalah dengannya. Bukan. Tang Xinlian menginjak ruang kosong. Mata cantiknya menatap Zhou Zhe di sampingnya dan bertanya dengan cara yang tidak ramah. Zhou Zhe buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangan di atas bahu Lin dan tertawa. Bagaimana mungkin? Kakak Lin dan aku langsung akrab. Mengapa aku menyebabkan masalah baginya? Petik 2. Lin terdiam. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahunya ke arah Tang Xin Dia langsung menggoda. Kenapa? Apakah kamu selesai memadamkan api? Petik 2, Lindong merasa bahwa itu adalah pemandangan yang cukup menarik untuk melihat Tang Sin Lian bergegas melintasi berbagai bagian kota api-api selama beberapa hari terakhir ini. Kadang-kadang, Lindung bahkan bertanya-tanya apakah para pembuat onar itu dengan sengaja menciptakan masalah untuk bertemu dengan wanita yang paling mempesona di kota api Flame. Sangat melelahkan. Orang-orang itu benar-benar menolak untuk berhenti. Tang Xinlian bergegas ke gedung dan mengambil botol anggur dari tangan Lindong. Dia menuangkannya ke mulutnya dengan gaya jantan. Lindong tanpa sadar tersenyum. Dia segera memperhatikan bahwa mata Zhou Zhe terus menatap botol anggur di tangan Tang Xinlian. Setelah itu, dia menoleh. Matanya tidak ramah. Aku masih belum memiliki informasi tentang Su dan Huachen. Tang Xinlian memegang botol anggur saat dia tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. "Tidak perlu cemas. Kompetisi akan dimulai besok. Mereka harus muncul akhirnya," kata Lindong. "Selama kompetisi, biarkan aku berurusan dengan Susiu. Zhou Ze akan menangani Huachen. Adapun Lindong, kamu akan mengamati situasinya dan bertindak sesuai." Tang Xinlian ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ya." Aku berpikir untuk menyaksikan betapa kuatnya teman ini, yang datang dari wilayah Suan Timur, adalah. Zhou Zhe tersenyum dan mengangguk. Lindong tidak mengungkapkan objek apapun. Tang Xinlian dan Zhou Zhe berada di urutan kedua dan ketiga dalam daftar pemula. Lupakan generasi yang lebih muda. Bahkan beberapa tetua di faksi masing-masing agak kalah dengan mereka. Alasan mengapa Tang Sin Lian tidak memintanya untuk menyerang jelas karena dia agak khawatir bahwa dia tidak cukup kuat. Ayo lakukan seperti itu. Lin Dong berdiri. Suaranya baru saja terdengar ketika matanya tiba-tiba mengeras. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dua simbol leluhur besar di tubuhnya telah mengeluarkan suara berdengung. Swoosh! Lin tiba-tiba memalingkan kepalanya sebelum matanya beralih ke arah tertentu. Tubuhnya bergerak. Berubah menjadi bayangan sebelum dia bergegas maju. Tang Xinlian dan Zhou Zhe terkejut ketika mereka melihat ini dan mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok unit penegak hukum di belakang Tang Xinlian juga dengan cepat mengikuti setelah mereka melihatnya pergi. Suara angin kencang terdengar di gunung yang sunyi di barat laut kota. Tubuh Lindong muncul dengan gaya seperti hantu. Matanya sedikit dingin saat mereka menyapu sekeliling. Apa itu? Tang Xinlian dan Zou Zhe dengan cepat muncul di belakang Lindong dan bertanya dengan ragu. Keduanya telah muncul. Selain itu, mereka bersama-sama. Lindong berbicara dengan suara acuh tak acuh. Sepertinya memang ada sesuatu yang salah tentang Susiu. Kalau tidak, dia tidak akan bersama dengan Huachen. Cari gunung. Tang Xinlian merajut alisnya dan menangis dengan dingin. Dimengerti. Seratus lebih individu dari unit penegak hukum buru-buru berteriak sebagai pengakuan. Mereka berpisah dengan kecepatan kilat dan menyapu gunung sepi ini satu inci setiap kali. Namun, pencarian mereka tidak terlalu efektif dan orang-orang dari unit penegakan hukum bergegas kembali setelah sekitar 10 menit. Jelas, mereka tidak berhasil menemukan apapun. Orang-orang yang licin, Tang Sin dengan lembut mengepalkan giginya dan berkata, tidak perlu cemas. Mereka akan muncul besok terlepas dari seberapa licinnya mereka. Ayo pergi. Petik 2. Lin Dong menyeringai. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Memilih untuk berbalik dan pergi. Tang Xin Lian bertukar pandang dengan Zhou Zhe. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain memimpin unit penegakan hukumnya dan pergi. Sekitar setengah jam setelah mereka pergi, Ki Hitam merembes keluar dari tanah agak jauh dari gunung terpencil. Dua sosok aneh muncul. Haha, <laughs> indera yang tajam. Dia bahkan bisa mendeteksi kita seperti ini. Seorang tokoh manusia melihat ke arah bahwa kelompok Lindung telah menghilang dan tertawa pelan. Lindung agak aneh. Sosok manusia yang dibungkus jubah hitam mendesis. Ya, tidak mungkin untuk membunuh Trio Huo Yuan tanpa kemampuan khusus. Sosok manusia itu tersenyum dan berkata, Mari kita bekerja sama kali ini. Kita harus mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Selain itu, kita harus membunuh Lindung juga. Baik, ayo pergi. Kesenangan akan dimulai besok. Aku benar-benar tidak bisa menunggu simbol leluhur Thunderbolt. <tuh>. Haha, kabut hitam naik setelah tawa lembut ini terdengar. Kedua sosok itu sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh dan gunung terpencil sekali lagi menjadi sunyi dan sepi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.